Oops, I did it again. Muncul, ya, terdengar. Kesempatan kedua kah di sini? Mungkin kamu yang minta atau mungkin dari dia yang minta kesempatan kedua, ya. Mm -mm, betul. Di sini aku lihat ada kesempatan kedua gitu. Dan ini lebih Intensif maksudnya kayak kesempatan keduanya. Ini sesuatu hal yang, tuh kan, ya, sesuatu hal yang uh, serius banget sih yang aku lihat, ya, bukan yang kayak atas dasar ini, atas dasar itu gitu ya. Karena di sini pertimbangannya memang besar sekali gitu, loh, terutama dari sisi dia, ya, uh, pertimbangan untuk ke arah... Pernikahan, pertimbangan untuk ke arah kembali gitu ya, menjalin hubungan, itu emang kuat banget gitu loh. Mungkin sosok ini tuh kayak dia nggak bisa ngelepasin kamu, dia walaupun lepas ya sebetulnya secara uh, realita gitu kan, tapi untuk dari sisi hati gitu ya masih belum bisa untuk ngelepas satu sama lain, atau mungkin dianya masih belum bisa ngelepas kamu, gitu. Terus, I did, it, I did it again, itu ada kaitannya ke arah, dia yang dulunya udah-udah kamu putusin atau udah udah berpisah dengan kamu, dia pengen ada second chance atau kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan dan yang aku lihat sih betul-betul memperbaiki, sih. Jadi, rare banget ataupun... Uh, langkap banget gitu ya kalau ketemu ketemu dengan sosok yang seperti ini kadang uh, untuk beberapa orang ada kan yang kayak kalau udah mantanan dia malah just jadi kayak uh, seseorang yang nggak kenal gitu kan tapi padahal sebetulnya kamu kenal banget gitu dan itu dia gitulah dan itu dia ya dia itu kayak kayak uh, sirup gitu ya kayak sirup dalam botol gitu kan? Untuk kemudian minta diseduh, gitu ya. Untuk kemudian minta dibikinin, gitu ya. Dibikinin gitu, ya. Aku lihat dari penawarannya sih bagus, sih. Ya, aku lihat terlihat menjanjikan banget, ya. Dan memang berbeda tiap orang, tapi ini yang aku lihat aku ngambil energi orang yang memang lagi pengen untuk kembali dengan seseorang, gitu ya karena memang kelihatannya kayak gitu gitu loh, kelihatan kelihatan banget bahwa uh, pengen second chance pengen kesempatan kedua gitu pengen kembali berhubungan dengan kamu ya di sini ya aku lihat kemudian kita lihat dari kartu berikutnya ya Di sini ada nine of wands, betul, nggak bisa uh, terpisah. Okay, I Kaget banget ya, kaget banget. Ya ampun, Siri. Kadang suka error, Siri ya. Mana gede banget lagi volumenya. Kemudian di sini ada add of coins. Add of coins di sini aku lihat dia berusaha untuk menambal ataupun uh, memperbaiki kemudian menambah. Ya, menambah ataupun dia berusaha supaya kekurangannya itu yang kemarin bisa uh, ada perbaikan atau ada kayak enggak kurang-kurang banget gitu ya, terutama dari sisi harta benda sih di sini ya lebih banyak giat gitu loh. Giat dalam mencari pekerjaan gitu ya kalau dari kartu karena itu kan salah satu modal juga gitu kan untuk masa depan ya kemudian di sini ada wheel of fortune ya di akhirnya bagus banget pokoknya ujung-ujungnya itu bagus banget untuk kamu ya di sini yang aku lihat kenapa karena dari yang tadinya uh, kamu experience atau kamu ngerasa ada hal-hal yang negatif gitu kan, kamu ngerasa ada sifat-sifat yang uh, negatif, yang kurang jelas gitu kan. Justru yang aku lihat di sini, kamu bakalan dapat suatu keberkahan gitu loh dari peristiwa-peristiwa uh, yang sudah terjadi gitu ya. Tuh, kebetulan banget, 555. Jadi, yang aku lihat di sini, itu udah, -udah suatu pertanda banget, terutama... Mungkin dari restu, mungkin juga dari keluarga, gitu ya. Itu seakan-akan sekarang tuh kayak bener-bener merestui gitu ya. Kita lihat di sini, kalau dari zodiaknya ya, dari kartu zodiak kita lihat kartu pertama ada Jupiter, Jupiter ada kaitannya ke arah Sagittarius ya, keberuntungan. Kemudian, juga di sini kita lihat ada cancer. Ya, ini untuk beberapa orang aja, nggak harus sama kok. Oh, ya, di sini kemudian kita lihat satu lagi, ada oke, okay, Sagittarius ya, malah muncul gitu <laughs> malah muncul ya dari zodiaknya. Mungkin yang aku lihat di sini, kalau kamu nggak ada arahan atau kalau kamu nggak nggak ada nama gitu kan ketika saat sekarang itu yang aku lihat Tuhan ataupun semesta bakalan ngasih petunjuk banget ke kamu supaya kamu kedepannya bisa baik kemudian ada di jalan yang paling terbaik gitu ya jadi kedepannya bisa uh, membahagiakan kamu gitu kan terus kemudian juga bisa ada rasa syukur gitu ya, bisa bahagia banget gitu yang aku lihat ya, dengan sosok ini nantinya gitu. Entah nanti kamu milih orang baru atau orang lama di sini, tergantung dari kamu ya. Kalau dari kartu sih seperti itu, oke. Itu yang kelihatan di pembacaan kali ini. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.